Halo sobat online, kembali lagi bersama gue, Kris Rahabadan di acara review produk. Pada kesempatan kali ini, gue akan mereview salah satu produk dengan slogan "Diputar, Dijilat, Dicelupin". Ya, apalagi kalau bukan Oreo. Nah, untuk Oreo ini, itu gue udah makan dari umur 5 SD. Dan gue suka banget untuk yang varian vanilla itu favorit gue banget untuk di Oreo. Dan tidak hanya panila aja, tapi oreo itu udah banyak mengeluarkan varian-varian terbaru. Salah satunya itu ada yang rasa coklat, ada rasa blueberry, ada blueberry ice, ada yang juga rasa strawberry, ada rasa oreo double stuff. Uh, double stuff itu yang Krimnya uh, itu yang berlapis-lapis ya, terus juga ada oreo extra stuff, terus juga ada oreo dismin, lemon, lalu juga ada oreo cinnamon bun, lalu juga ada oreo velvet, ada oreo Disc coconut, ada oreo birthday cake lalu juga uh, ada oreo pumpkin spice, oreo mystery dan juga itu yang terakhir kalau gue gak salah itu ada oreo hot spice cinnamon nah itu gue belum pernah nyoba tapi yang biasa dijual, dijual uh, di pasar-pasar swalayan atau di indomaret atau alfamart ya itu setau gue sih yang blueberry ice, strawberry, terus juga coklat, vanila, atau mix antara coklat dan vanila itu sih yang gue tahu untuk varian-varian yang gue sebutin tadi itu kayaknya ada tapi untuk di kota-kota besar aja gitu ya nah, tidak hanya itu doang bukan hanya varian-varian yang makin nambah tapi juga uh, Oreo udah bekerja sama dengan perusahaan es krim yaitu walls. siapa sih yang gak tau walls gitu ya nah, salah satunya tuh ada es krim yang di depan kalian ini itu ada Cornetto Oreo dan juga kalau nggak salah ya ada es krim cup yang Oreo yang uh, mungkin pernah agak sedap Nah itu gue suka juga tapi gue nggak uh, bisa nyari di Alphard dan di Nomart ataupun di toko semua lain di daerah-daerah gue Gue udah sempet nyari dan itu nggak ketemu untuk yang bukan cupnya Jadi gue cuma beli yang varian es krim yang Cornetto Oreo sama ini gue beli Oreo Dark and White coklat Nah jadi tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita review. Oke, yang pertama kita akan buka. Lalu gua akan ambil satu untuk gua coba. Di sini kalau kita lihat ya kita buka ya. Diputar dulu. Itu ada sisi vanilla dan ada sisi coklatnya ya. Terus dijilat. Disatuin lagi. Nah, baru kita makan. untuk dari segi rasa ini bisa gua nilai ya. Itu menurut gua 8/10. Kenapa? Karena menurut gua di sini dari si krimnya sendiri itu dari coklat dan vanilai benar-benar kerasa Menurut gua. Udah bener kayak di untuk makanan. Karena kan ada salah satu kayak misalkan uh, makanan tapi enggak bisa rasa coklat, tapi rasa coklatnya itu enggak terlalu terasa gitu loh di mulut. Nah ini benar-benar kerasa banget rasa vanila dan rasa coklatnya. Terus juga dari si apa ya wafernya ini yang item-item ini atau gue bisa bilang mungkin coklatnya eh bukan coklatnya ya wafernya lah ya itu menetralisir dari si krimnya sendiri. Jadi biar bikin nggak enak gitu loh di mulut. Dan kalau lu makan mungkin krimnya aja mungkin sih enak gitu ya. Tapi kalau lu makan langsung sama kukisnya itu nggak bener-bener nggak bikin enak dan malah bikin lu nagih gitu jadi buat kalian tuh apa lagi? yuk langsung aja kita beli oreo wiper di toko-toko yang terdekat di rumah kalian atau bisa cari di Indomaret ataupun alfama thank you for watching see you next time bayangkan beri oreo